Halo guys. Kembali lagi bersama Muji di sini. Masih di channel YouTube kesayangan Anda semua Muji Kurniawan. Video ini guys, saya ambil pada Senin malam kemarin. Tepatnya tanggal 18 Mei 2020 atau hari kelima atau hari ke 6 menjelang hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah guys yang sebentar lagi akan kita rayakan kedatangannya nah, ini situasi dan kondisi di seputaran kota Semenep guys di malam hari menjelang hari raya yang dimana dapat kita lihat ini guys di pasar bengkal ini pengunjung dan aktivitas jual beli malam menjelang hari raya Itu masih cukup ramai dan bisa dikatakan sangat ramai ini guys Seakan-akan masyarakat semenep tidak tahu dan tidak peduli Akan yang namanya masa pandemi yang dialami oleh negara kita khususnya yaitu pandemi virus Corona 2019 tanpa ini guys aktivitas masyarakat untuk membeli kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri baju-baju dan sebagainya ini masih terus berlangsung guys tanpa adanya social distancing tanpa adanya physical distancing dan sejenisnya yang saat ini justru sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah negara kita guys Miris memang tetapi inilah realita dan kenyataan yang terjadi di kota saya tercinta guys yaitu kota Semenep Jika ditelisik lebih lanjut Kota Semenep ini Ternyata sekarang sudah memasuki zona merah guys Setelah satu atau dua bulan sebelumnya itu aman di zona hijau Tetapi beberapa waktu yang lalu Sudah berganti ke zona merah Karena sampai dengan saat ini tepatnya Video ini dibuat Itu sudah ada 6 orang guys Yang sudah positif terjangkit virus covid -19. 19 atau COVID-19 tepatnya di kota Semenep tercinta ini guys ya ini tampak eh, suasana di sekitaran pusat kota Semenep guys tampak aktivitas perekonomian masih berjalan sangat lancar seperti biasa anak kan memang tidak ada Yang terjadi di kota ini guys Dan Bagi sebagian besar masyarakat Semenep khususnya Saya yakin pasti menganggap bahwa Semenep ini baik-baik saja guys Tidak ada apa-apa yang terjadi Dan ini guys Situasi di sekitaran Taman Adipura atau Taman Bunga Semenep guys Yang sudah Tampak mulai ada orang nongkrong Setelah Beberapa hari sebelumnya guys Terlihat sepi sekali guys Karena dijaga oleh Satgas COVID-19 Yang nampaknya malam ini Saat video ini dibuat guys Tidak terlihat keberadaannya guys Yang biasanya menenteng toa Kesana kemari berteriak-teriak Mengingatkan untuk menjaga Physical distancing Social distancing Dan sejenisnya bla bla bla tampaknya bla. malam ini Masih sekalapersonil guys dengan masyarakat Semenep yang memadati areal pusat kota ini, guys. Dan tampak pula ini, guys, situasi di pusat pertokoan tingkat Semenep itu barusan ada mobil patroli yang terparkir standby. Nggak tahu dia itu terparkir untuk apa, guys. Karena saya lihat secara kasat mata, physical distancing masih sangat tidak dilakukan, guys. Ya, ini kembali visual saya tampilkan Keramaian di seputaran jantung kota menep Ya, tampak jelas ini guys Keramaian geliat ekonomi di seputaran jantung kota menep Sangat terasa sekali guys Dengan tidak disertai adanya physical distancing dan social distancing yang Memang saat ini tengah digembur-gemburkan oleh pemerintah kita khususnya guys Apanya warga Semenep memang sama sekali sebagian besar tidak menganggap bahwa corona itu ada guys Ini terbukti dengan masih berjalannya aktivitas ekonomi seperti biasa yang masih sangat ramai nih guys Ini banyak kerumunan yang ada sama sekali tidak mencerminkan adanya physical distancing dan social distancing Entah apa yang terjadi dengan para petugas kita di Satgas COVID-19 Kota Semenep Apakah mereka mungkin sudah kelelahan atau bagaimana guys Tampaknya mereka adem ayem menikmati suasana keramaian di posnya Sambil memandangi aktivitas masyarakat itu guys, tadi guys ya mungkin uh, sekian dulu guys video yang dapat saya sampaikan di konten kali ini jangan lupa guys uh, stay tune terus di channel youtube saya ini untuk mendapatkan update video-video terbaru dan nantikan juga update spot wisata terbaru guys yang dekat dengan Kota menep guys yaitu wisata pantai pantai Eka Soki guys yang akan segera tayang di channel youtube ini guys lalu standby jangan lupa guys bagi yang belum subscribe silahkan dari subscribe serta jangan lupa silahkan like videonya kalau anda suka komen serta yang belum saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe guys di channel ini Ciao. ciao.